Oke, okay, dan ini nih, dijahit seperti ini, dicubit seperti ini ya. Nah, kenapa dicubit? Karena kalau tidak dicubit, nanti bisa kendor, bisa kompor-kombor pasangnya Karena ini kan rumby-nya panjang banget, yaitu 10 meter. Sementara yang mau kita pasang itu adalah, sudah selesai cara menjahit si karetnya. Nah, seperti ini ya, untuk bagian dalamnya. Seperti ini, dan ini yang bandonya seperti ini ya. Nih. Oke okay, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jomate Tutorial dan di video kali ini kita akan menjahit baskret yang dua layer dan di video sebelumnya sebenarnya saya sudah membuat tutorial cara membuat baskret bisa dicek linknya di atas ini atau di atas sebelah sini tetapi waktu itu kita membuat baskretnya itu yang satu layer dan di video kali ini kita akan membuat baskretnya dua layer karena ini juga lumayan banyak yang di request gitu kan Mas, tolong katanya buatin baskret yang dua layer dan di video kali ini kita akan membuat baskret yang dua layer. Dan ini, base scriptnya sudah kita cutting ya di video sebelumnya, bisa dicek linknya di atas sini di atas brush sini. Dan ini benangnya sudah siapkan, kita menggunakan benang abu tua juga, ya, biar selaras dan menyesuaikan dengan si base scriptnya yang abu tua dan kita langsung sekarang untuk ganti benangnya dulu. Oke, dan kita tarik ke sini. Oke. Oke kita akan menyepul di sini karena kita belum ada benangnya ya untuk bagian bawah kita nyepul dulu dan nyalakan dulu mesinnya. Oke udah otomatis penuh dan sekarang kita kasih benang warna abu juga untuk bagian bawahnya dan di sini kita pasang benang. Oke dan kita sekarang akan mengganti si sepatunya dulu ya Ini kan pakai sepatu dua biasa Dan kita akan mengganti menggunakan sepatu lilit yang seperti ini Dan cara kerja sepatu lilit ini Saya sebenarnya sudah membuat videonya bisa dicek ya di video-video saya yang lainnya Untuk cara kerjanya si sepatu lilit ini Oke dan kita sekarang pasang dulu Oke kita pas-pasin dulu ininya digeserin Oke okay, cara pasang si sepatu ininya si jarumnya itu lebih mepet ke sebelah sini ya jadi kita digeser ke sini nih sepatunya oke okay, sekiranya sudah pas dan dikunci lagi oke okay, dan kita akan melilitnya dulu di sini ya mengelihnya yang pertama kita lilit itu adalah yang layer yang pertama yang besar ini oke okay, dan ini layer yang kedua yang tingginya 22 cm kita taruh dulu di situ dan ini Rumbai yang pertama ya, yang tingginya 35 cm, kita di rumbai dulu di sini digabungkan dan di sini kan ada 4 lembar ya. 4 lembar dan masing-masing per lembarnya ini 2 meter 50 cm karena kita menggunakan lebar bahan yang lebar bahan 250 cm. Jadi 250 cm kali 4 lembar berapa? dijumlahkan saja. Berarti ada 10 meter ya. Jadi untuk rumbeinya, jadi untuk keseluruhan rumbainya ini adalah 10 meter. Oke, kita gabungkan dulu. Oke, dan ini sudah digabungkan ya yang 4 lembar menjadi 10 meter ya karena masing-masing empat -masing lembarnya itu 2 meter 50 cm dan kemudian kita di sini tinggal mengelim pinggirannya ini atau melilit menggunakan sepatu lim ini ya atau sepatu lilit Nah seperti ini pinggirannya nih seperti ini ya sama kayak di video saya sebelumnya, cara kerjanya sepatu lilitnya oke okay, dan dikelim aja seperti ini sampai habis ya 10 meter ini pinggirannya oke okay, dan ini rumbei pertama atau layer pertama ini sudah selesai ya sudah selesai kita lilit pinggirannya dan kemudian sekarang kita mengambil rumbei yang kedua yaitu yang lebarnya 22 cm Ya, sama ini juga ada satu lembar, dua lembar, tiga lembar, ada empat lembar ya dan masing-masing per lembarnya ini 250 cm ya. Dan ada empat lembar dikali 250 cm x 4 lembar berarti 10 meter ya. Untuk rumbainya ini 10 meter yang mau kita gabungkan sama kayak rumbai pertama tadi ya. Oke, kita gabungkan dulu di sini. dan ini selesai digabung ya yang empat lembar ini menjadi 10 meter dan kemudian kita akan melilitnya di sini atau mengelimnya menggunakan sepatu lilit ini ya sepatu Oke okay, dan ini tinggal di lilit aja atau dikelim aja seperti ini ya yang sudah kita gabungkan 10 meter ini. Dan ini juga rumbei atau layer yang kedua sudah selesai di kelim pinggirannya dan kemudian sekarang kita untuk mengganti si sepatunya, oke okay. sepatu ini kita ganti pakai sepatu dua ini ya. Kita ganti di sini sepatunya, oke. Okay patuhnya sudah pas. Oke, dan ini rumba yang 35 cm ini kita tempelkan si bandonya di sini ya. Di atas ini. Ini yang dikelim bagian kaki bagian bawah dan ini yang bagian atasnya yang untuk dikaretin nanti ya. Dipasangin bandonya di sini. Oke. Jahit kurang lebih seperti ini ya cara ngejahitnya. Jadi disisain ini. Nanti untuk kusi karetnya Oke seperti itu kurang lebih Dan sekarang Kita mencubitnya ya Oke Nah sekarang kita mencubitnya Okay, mencubitnya ini di Dijahit ya Dan Ini nih Dijahit seperti ini Dicubit seperti ini ya Nah Kenapa dicubit? Karena kalau tidak dicubit nanti bisa kendor Bisa kombor-kombor dipasangnya Karena ini kan rumbainya panjang banget Yaitu 10 meter Sementara yang mau kita pasang itu adalah e, Sebelah kiri 2 meter Sebelah bawah 160 Sebelah kanan e, 2 meter Berarti cuman 55 meter 60 cm gitu kan sementara rumbainya ini 10 meter jadi biar di sini juga ada rumbai rumbainya nah, seperti ini jadi kita dicubit seperti ini ya Oke, ini untuk bagian dalamnya ini seperti ini cubitan-cubitannya dan ini untuk bagian sebelah luarnya nih jadi ada rumbai rumbainya seperti ini ya dan ini lanjut di cubitin terus dan ini jarak-jarak cubitannya ya dari cubitan satu ke cubitan kedua ini kurang lebih ya antara 10 cm ya 10-8 cm lah ya dan uh, dicubit seperti itu ya sampai sekelilingnya yang 10 meter ini oke dan ini cara menjahit Rumbainya ya Menyubit-nyubit ininya Sudah selesai Dan seperti ini Ini hasilnya Nah seperti ini Ini untuk bagian dalamnya Seperti ini dan ini Untuk bagian luarnya Nah seperti ini Oke dan sekarang kita Untuk menempelkan si bandonya ya Di sebelah sini hmm. dan Biar tidak melintir si bandonya, jadi kita nih harus disasar ya, seperti ini. Jangan sampai kebalik-kebalik ya. Nanti kalau udah kebalik-kebalik, pas dijahitnya repot juga. Nanti kan harus bongkar lagi, jadi kita ikutin dulu alurnya. Jangan sampai ini melintir, oke. Dan ini bandonya. Oke, nah jadi ditempelkan lah di sini, dijahit ya. Oke, kita jahit bandonya. Nah, kurang lebih segini ya, cari jahit bandonya. Jadi ini disisain nanti karena ini mau diobras si di pinggirannya. Oke, dan sekarang kita langsung ke mesin obras, dan yang satu lagi yang... Rumbai yang kedua ini yang layer yang kedua ini kalau ini tidak dicubit-cubit dijahit-jahit kayak tadi ya tetapi nanti kita ikutin cara pemasangan rumbai yang ini ya dan yang pasti kita akan mengobras dulu di sana dan ini juga harus diobras Oke okay, dan sekarang kita sudah di mesin obras dan kita akan obras dulu yang ini nih yang dicubit-cubit tadi Oke kita cari dulu bagian bandonya dulu biar mudah Oke bagian bandonya dulu dan cara ngobrasnya itu Yang bagian ininya ya yang bagian atas Jangan di begini nanti agak susah pas-pasah karetnya kalau di tengkur robin ya Tetapi ini nih bagian atasnya yang ini yang dicubit-cubit tadi ya Nah seperti ini di obras dan ininya nih nah tuh jadi dia diobras ke sebelah sini semua ya Nah seperti ini jangan sampai ininya sebagian ke sana sebagian kesini ya harus selaras ke sini semua ininya yang kita cubit-cubitin tadi Oke okay, dan ini sudah selesai untuk mengobras bagian atasnya dan kemudian di bagian bandonya ini, ini pinggiran yang bawah ini juga diobras ya. Oke, okay, di bagian bandonya diobras juga. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai Dan kita akan mengobras yang satu layer tadi Yaitu yang ini Yang tinggi rumbainya ini 22 cm Nah ini kita akan obras Oke okay, selesai sudah cara mengobrasnya Dan langsung sekarang kita ke mesin jahit lagi Oke okay, dan Sekarang kita akan menempelkan Rumbai yang kedua di badan yang tinggi 35 cm ini, nah posisinya seperti ini ya. Jadi, ini ini bagian dalam dan ini bagian luarnya, dan ini bandonya ada di sebelah atas. Dan ini rumbai yang keduanya, yang ini ya. Dan sekarang kita tes dulu ya, untuk jangka rumbainya itu. Jangan sampai misalnya ini terlalu di atas rumbainya ya. Biar pas. Kurang lebih ini karetnya segini. Berarti kita pasang rumbai keduanya di sini. Kurang lebih di sini. Oke dan. Ini seperti ini. Ini bagian luar. Dan ini juga bagian luar ya. Jadi diadu gitu. Nanti kita jatuhkan ke sebelah sini. Kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang kita akan merumbainya di sini. Oke. Kita paskan dulu Oke okay, dan Sekarang kita tinggal Merumbainya saja Dan mungkin banyak Cara lain juga ya Cara membuat skirt yang dua layer atau bisa juga tiga layer Jadi banyak trik Banyak cara juga ya Dan ini cara saya Dan semoga cara saya ini Bermanfaat ya Dan mudah untuk dipraktekan Oke dan ini seperti ini ya Jadi nanti nah ke sebelah sini Oke sudah terlihat ya Jadi kurang lebih seperti ini nanti hasilnya Oke dan sekarang kita akan merumbay sampai full ya untuk sekelilingnya yaitu yang 10 meter ini. Jadi yang rumbay yang 10 meter ini kita akan rumbai seperti ini sampai sama dengan yang rumbay ininya. Oke dan ini sudah selesai kita menempelkan si rumbainya ya. Oke seperti ini ya. Seperti ini daun ini bagian dalamnya seperti ini. Oke dan sekarang kita akan menempelkan si karetnya. Oke dan sekarang kita akan menempelkan si karetnya ini dan kita selalu menggunakan karet pingwin yang 3 cm ya dan karet pingwin ini juga bisa di di toko Sofinya Ajahomet. Silahkan cek link toko Ajahomet ya di deskripsi video di situ ada toko Ajahomet di Shopee bisa didapatkan di Ajahomet ya untuk karet pingwin yang 3 cm ini dan sekarang kita lanjut untuk memasang karetnya di sini ya. Dan pertama kita tempelkan dulu Dari bagian atasnya Nah dari bagian bandonya dulu Dari bagian atas kemudian kita tarik Seperti ini Kemudian tarik kita seperti ini Dan cara pemasangan karet ini Sama ya Cara menjahit spray karet keliling nah, Seperti ini Cara menarik si karetnya ditarik full Dijahit, dan ada yang bertanya, katanya, "Mas, untuk satu base grid itu habis, habis berapa karetnya? Gitu kan, habis berapa meter, katanya?" Kan? Jadi, untuk satu base grid ini kurang lebih 3-4 meter ya karetnya. Untuk menggunakan si karet penguin ini, dan mungkin kalau misalnya menggunakan karet yang lain, berbeda ya, karena mungkin setiap karet juga beda-beda jenisnya, dari mulai melarnya dan mulai kekokohannya Dan lain-lainnya itu tapi berbeda Tetapi kalau misalnya menggunakan Karet penguin Yang seperti saya gunakan ini Untuk satu base script kurang lebih 3 sampai 4 meter Oke dan seperti ini Cara pemasangan Si karetnya nah, Seperti ini Dan sampai selesai Nah Seperti ini Oke okay, dan sekarang kita sudah mau sampai ya bahkan di sini nih udah nyampe ke karetnya dan di sini jangan dipotong pas di sini ya tetapi kita tarik dulu dari sini set nah berarti nyampe ke sini ya baru kita digunting nah seperti ini ya set nah ini tarik itu ya dan ini kita buka dulu kemudian ini disambungkan sambungannya biar ke sebelah dalamnya ya Oke Nah ini udah disambungkan seperti ini Dan Nah dia ke sebelah dalam gitu Oke kemudian Kita tinggal dijahit lagi di Disini Kita finishingkan dulu Untuk jahitan bagian atasnya ini Nah ini sudah selesai Untuk jahit bagian atas Nah seperti ini dan kemudian sekarang kita akan jahit yang di pinggiran si bandonya ini Oke kita akan jahit yang di bagian bandonya ini Oke kita jahit di bagian bandonya Di bagian bandonya dulu kita jahit Oke, dan ini jahitan di bagian bandonya, nah sudah selesai di jahitan bandonya, nah seperti ini ini jahitan di bandonya, seperti kurang lebih seperti ini ya untuk jahitan bandonya dan ini bagian yang seperti dalamnya, oke kemudian ini kan belum dijahit nih bagian dalam ini si karetnya ini masih kewer-kewer, jadi kita akan menjahitnya. Dan cara menjahitnya Harus dari sisi sebelah sini Oke menjahitnya dari sisi sebelah sini Bandonya dari sebelah atas gitu Dan kemudian Kita akan menjahit si pinggiran karet Yang sebelah bawahnya Oke ini ditarik Sama kayak tadi Kemudian Dijahit nah seperti ini Oke Seperti ini ya jahitan ininya Ini yang tadi dan ini jahitan yang kedua Yang sebelah bawah Dan begitu seterusnya Sampai selesai ya cara menjahit si karetnya Oke dan selalu diusap bagian bawahnya Biar tidak menilok ke sebelah sini ya Harus diusap ke sebelah sini Oke nah hasilnya sebelah belakang ini Biar sama rata ya jangan sampai di sini ada yang kejahit seperti ini jadi harus diusap. Nah, di sebelah sininya diusap nah seperti ini. Diratakan dulu sebelah sininya. Kalau sudah sekiranya rata baru bisa menjahitnya. Dan seperti itu. terusnya sampai selesai pemasangan karetnya. Oke dan Ini sudah mau selesai ya cara pemasangan karet si scriptnya dan ini untuk jahitan yang keduanya dan sudah selesai cara menjahit si karetnya nah seperti ini ya untuk bagian dalamnya seperti ini dan ini yang bandonya dan ini untuk bagian luarnya untuk seperti ini ya. Ini untuk bagian luarnya. Jadi dua tumpuk itu, dua layer ya si rumbaynya. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi untuk pas nempel itu udah saya tarik sekencang mungkin ini. Seperti ini nanti hasilnya pas ditempelkan di spring bed-nya kurang lebih ya. Ini bagian luarnya dan ini bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Oke dan seperti ini ya hasilnya Dan aduh satu udah ngantuk banget Ini udah jam berapa sih nih? Jam setengah dua Setengah dua? Ya Allah Udah jam setengah dua malam loh guys Tapi gak apa-apa Yang pasti ini hasilnya mudah-mudahan Puas Dan dipahami Sama Bapak ibu di rumah ya Yang mau belajar Dan kakak-kakak juga yang mau belajar di rumah Semoga paham dengan video Tutorial cara membuat base dua layer ini yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan subscribe, rekomend dan share, share video dan bye bye. Oke, okay. bagus nih kayaknya Lun ya. Kayaknya seperti ini apalagi kalau misalnya ini Lun ya, yang ini warna merah, yang ini putih ya. Yeah. Bagus kayaknya. Dan ini juga kayaknya bisa untuk tiga layer nih. Misalnya nih layar pertama terus ini layar kedua dan di sini nanti lebih pendek lagi layar ketiga. Hai ya, seperti inilah hasilnya. video apa lagi ya?